Akankah GBP/USD terus melakukan rebound; Secara umum, bias harian pergerakan GBP/USD terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase rebound.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 Sebaliknya waspadai jika harga GBP USD terus bergerak ke atas dan menembus level 1.34986 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.35537. Sekian analisa forex untuk tanggal 30 September tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212